Alhamdulillah, dan rekan-rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung Ramadan 1444 Hijriah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menerumah semua amal ibadah kita di bulan ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segera syakim dosa kita dan kita Allah jadikan orang-orang yang bertakwa ya bunda dan dengan dekat IMC Allah subhanahu wa ta'ala Pada Para orang salat biasanya mereka merasa sedih ketika berada di kewujung orang Allah mereka selalu bertanya kepada dirinya apakah amal ibadah mereka sudah maksimal dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya, dosa semakin menumpuk jauh dari kabur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir Ramadan ini, mari kita memahasabahi diri kita masing-masing, menanyakan kepada kita orang Ramadan ini apakah kita sudah berisi dengan semaksimal mungkin dengan beramal ibadah. Atau justru Muhammad ini berlalu dengan kesiasiaan saja. Maka ada dua hal yang bisa kita lihat Yang pertama kita harus memiliki Kha'ufah Takut Kita lihat puasa kita mungkin belum jauh dari kata sempurna Masih ada waktu yang terbuang sia-sia Masih ada mungkin ada ribahnya Masih ada emosi yang belum tertahan menyebabkan puasa kita belum sempurna, atau di malam harinya masih banyak malam-malam yang waktunya terbuang tidak diisi dengan ukan sholat taraweh, jadi diisi dengan terdakwa Qur'an Ya misalnya begadang begitu saja sehingga malam-malam yang begitu terlalu begitu berlalu. Maka kita berfirman kepada Allah, Ya Allah subhanahu wa Taala melaporkan dosa dan kita juga harus ta'mam berharap kepada Allah. Harap dengan harapan yang sangat agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua orang yang baik kita kita tahu kita punya kekurangan kita tahu amal ibadah kita tidak sempurna tapi kita berharap kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita yang sedikit ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita menerima ibadah kita kemulia kita, Haji kita, bacaan Quran kita yang harapan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para orang yang baik maka ibunda dan tangan-tangan semua yang ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala firman, وَلِتُكْفِرَ لِعِدَّةَ وَلِتُكَبِّلَ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْتُرُونَ Dan sempurnakanlah bilangannya. Hari ini kita sudah berada di tujuannya. Maka insyaallah nanti malam ketika masuk waktu Maghrib maka kita sudah disandarkan untuk bertakbir memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemahkuasaan karena Allah masih memberikan kita umur sehat sampai hari ini dan Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melalui Ramadan Maka saat kita bertakbir kepada Allah dengan memuji asmanya, dengan memujinya dari tingginya setingginnya, bersyukur atas apa yang diberikannya dengan takbir tersebut mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melalui kita Allahu akbar Allahu akbar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 mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita kembali menemukan kita kembali di Ramadan yang akan datang dalam keadaan kira mohon dan kita berjanji kepada diri kita masing-masing supaya ketika sesi Ramadan ini semakin meningkat ibadah kita semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh dari kemaksiatan dan mudah-mudahan dengan berkah Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala kita khusus berkhidbah dan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Wa alaikum Selamat hari raya Idul Fitri 1444 wa wabarakatuh.